Bagi kalian yang sudah mensufo channel ini, pemimpin selalu mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, amin. Baiklah persiapan untuk menemani santai pagi kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan info-info info menarik dan pastinya kabar special bahagia dari Leslar. Di gambar pertama kita awali dengan cidukan yang sangat luar biasa, Masya Allah bangga persahabat. Kekocakan, kekiutan dari idola kita saat belanja di supermarket di Bali. Ini momen semalam yang membuat kita pastinya ikutan bahagia melihat Leslar family yang begitu bahagia. Apalagi dengan aksi kocaknya Bapak B saat belanja di supermarket persahabat ya, ambil bedak dan langsung Bedakin wajahnya Bunda Lesti. Ini kekocakan dari Leslar... ...yang selalu dikangenin oleh warga Konoha. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bahagia terus untuk Leslar... ...dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita lihat di kolom komentar... ...begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun UMD yang mengatakan... ...Masya Allah, gesreknya Bunda dibedak dulu katanya tuh. Ada juga tanggapan lain dari akun Lia Carlina 39... Si bunda walau nggak make up, manis banget. Aduh, Masya Allah. Kita lihat juga bersahabat tangga dari Hakan Yati. Masya Allah, tabrak Bener banget, Min. Senang lihat kembali kegesrekan dan keapa adaannya mereka. Ikutan bahagia melihat kebersamaan mereka. Semoga kebahagiaan selalu mengiringi hari-hari mereka bertiga. Sampai selamanya. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Begitu banyak dukungan support yang luar biasa, dari orang-orang baik yang sangat mulus mencintai Leslar family. Kemudian bersama disimak juga selanjutnya ini ada aksi lucu dari Papa B dan Denis Sumargo. Ini saat mereka main sepak bola nih persahabat ya. kemarin malam. Kalau tentunya... Tidak ada aksi kocak Tidak seru nih persahabat ya Mereka berdua emang kocak banget nih Ada aja kelakuan yang selalu bikin ngakak saat main bola Masya Allah mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik Apalagi mereka bakal podcast persahabat ya Ditunggu kejutan dari idola kesayangan kita Kita lihat persahabat. Tentu di kolom komentar pun dibanjiri respon dan tanggapan Di antara dari akun Tata Idu mengatakan Gimana lo pada bisa benci sama manusia se dia? Makanya kan mantan fans coba cari terus kesalahan Bang Bi buat meyakinkan dirinya sendiri kalau anak ini nggak baik coba lagi sampai lo capek ya WKWK Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Yulianto Endah mengatakan You asik nih dan sumah laki jadi ngomong di depan dong sekalian sama lawak Nah yang onoh otot keker Muka sangar baperan katanya tuh <laughs> Sebagai fans, persahabatnya tetap menjadi fans yang baik ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan persahabat kita semua semakin kompak dan solid, dukung penuh Lesti, Rizky Billar dan BBL. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di sini ada Cidukan tengah malam. Ini luar biasa. Lagi pada ngobrol asik, namun kita dibikin salpok banget nih dengan kalimat yang diposting di unggahan ini. Perhatikan persahabat. Baru kali ini, tengah malam, di Bali pembahasannya agama. Masya Allah, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk Papa Bi. Semalam bersama di tengah malam, Papa Bilar, Adi Sky, dan sahabatnya sedang ngobrol asik ya tapi pembahasannya tentang agama. Luar biasa, makin bangga, makin kagum dengan idola kesayangan kita. Semoga selalu istiqomah, untuk selalu belajar kebaikan, dan selalu menebar kebaikan. Amin. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga di unggahan Kanova. Kita lihat, persahabat, ada info penting banget untuk semuanya. Di sini terjadi kembali, persahabat, ya, musibah gempa bumi. Kali ini di negara Turki kita doakan sebagai umat muslim, persahabat, Doakan saudara-saudara kita yang berada di sana mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8 pada hari Senin kemarin, waktu setempat mengguncang Turki. Gempa dahsyat itu dilaporkan terasa hingga sejumlah negara. Hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sana diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru tentang Lestlar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baru, kabar baik, kabar bahagia pastinya dari Lesti dan Rizky Pilar.